Indonesia saat ini dalam perjuangan. Melawan musuh yang mengancam dunia. Kita bersama di garis depan untuk rakyat Indonesia. Walaupun harus jauh dari keluarga. Terima kasih untuk para pejuang garis depan. Yang bertaruh raga menyelamatkan nyawa. Yang menghantarkan harapan lewat bingkisan, yang berjalan menjaga ketertiban, yang tetap bertugas memegang amanah, kamu yang bertahan di dalam rumah, kamu yang menjaga jarak, kamu yang mengikuti aturan. Terima kasih banyak dari kami, Kementerian Luar Negeri. Lewat diplomasi, kami mendukung negeri. Kita, Kita bersatu. Kita bersatu. Kita bersatu melawan COVID-19. Melawan COVID-19. Melawan COVID-19. Stay strong, stay healthy, and stay united. Ini diplomasi.